apa? <laughs> <laughs> Hah? <laughs> <coughs> <coughs> <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sekarang uh, menelusuri uh, lokasi di mana ada uh, sebuah informasi yang mengatakan bahwa di daerah sini pernah melihat keberadaan uh, pirit. seperti warna kuning tapi pada dasarnya itu bukan uh, emas tapi kalau kita memang melihat profil dari tempat ini mungkin bisa saja pendapat pendapat itu uh, ada unsur uh, kebenarannya cuman yang bersangkutan tetap <tuh> enggan memberitahukan sebenarnya itu uh, dia mendapatkan material yang kita anggap itu pirit itu di uh, sebelah mana atau di uh, bagian mana. Cuman pernyataannya hanya mengatakan di sekitar bukit sini. Itu pun kejadiannya sudah uh, agak lama. Entah pernyataannya itu benar atau tidak, ya, kita juga tidak tahu. Tapi, kalau kita lihat kondisi batuan sini, memang... bisa jadi karena dulu katanya pada saat masih ramai-ramainya orang buat batu cincin secara tidak sengaja dia melihat batu yang bagus untuk dibuat cincin setelah dia hantam dengan uh, palu ternyata banyak yang uh, warna kuning seperti emas itu hari kita pernah bakar uh, meleleh tapi setelah meleleh dia jadi uh, arang nah, setelah lama kita cari profil tempatnya sepertinya yang menurut keterangannya dia ya sekitar sini apakah masih ada di ujung sebelah selatan atau di sebelah utara dari lokasi tempat ini Ya saya rasa untuk kesempatan kali ini kita ajukan sekian saja dulu uh, Yang pasti kalau Kita melihat Ciri-ciri uh, uh, Ini semuanya Banyak batuannya bisa jadi memang Hal yang semacam itu kita jumpai Di tempat yang seperti ini Ya selesai demikian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh